Dalam berbagai cerita rakyat Bali, kerap dikisahkan tentang Sang Mong yang merupakan hewan buas dan menjadi raja penguasa hutan. Ternyata Sang Mong bukan hanya ada dalam dongeng. sangbong atau Harimau Bali dengan nama lain panthera Tigris Belika, benar-benar pernah menjadi raja hutan di Bali. Sampai akhirnya keberadaan Harimau Bali ini punah, akibat perburuan masif manusia yang memburu dan merusak habitatnya. Berikut fakta tentang Harimau Bali. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya termasuk spesies harimau terkecil di dunia harimau bali termasuk spesies terkecil dari enam spesies harimau di dunia Harimau Bali jantan dewasa memiliki panjang sekitar 2,13 meter dan berat sekitar 99,7 kg Sedangkan harimau betinanya rata-rata memiliki panjang 1,8 meter dan berat 79,3 kg Bentuk fisiknya lebih menyerupai puma atau macan tutul, namun memiliki loreng. Ada perbedaan mendasar antara harimau Bali dan spesies harimau lainnya di dunia, yaitu bentuk loreng harimau Bali yang sangat tipis, sehingga warna oranye sangat dominan. Kondisi fisik ini menyesuaikan diri dengan kondisi geografis pulau Bali yang kecil, yaitu sekitar 5.780 km persegi. Kondisi habitatnya membuat harimau Bali beradaptasi menjadi subspesies harimau terkecil di dunia. Habitat dari hutan Bali Barat Harimau Bali masih cukup banyak ditemukan di alam bebas sebelum tahun 1920-an. Mereka berada di kawasan hutan daerah Bali Barat atau dari wilayah Kabupaten Jembrana hingga Buleleng atau Geragak. Dalam beberapa laporan, Harimau Bali juga pernah ditemukan di sekitar wilayah Kabupaten Tabanan. Area jelajah Harimau Bali sekitar 20-30 mil persegi dan biasa memangsa rusa, babi hutan, monyet, hingga unggas. Sebelum abad ke-17 dan sebelum kedatangan kolonial, harimau Bali merupakan spesies yang ditakuti dan dihormati oleh masyarakat Bali. Pada masa itu diperkirakan masih ada sekitar 300 ekor harimau Bali yang masih hidup di alam liar. Kemusnahan Harimau Bali Kedatangan kolonial Belanda ke Bali menjadi satu biang kerok punahnya harimau Bali. Bangsa Eropa pada tahun 1920-an menjadikan perburuan harimau sebagai olahraga dan hobi yang menguntungkan, apalagi kulit harimau memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ditambah dukungan masyarakat Bali yang pada masa itu ingin membuka lahan pertanian di hutan, sehingga mendukung perburuan harimau Bali secara masif para kolonial. Berbekal senapan tidak sulit bagi kolonial dan masyarakat untuk melakukan perburuan harimau secara masif. Apalagi jelajah harimau dan habitatnya di Bali, tidak terlampau luas. Pada tahun 1930-an, spesies harimau Bali semakin jarang ditemui dan dinyatakan punah tanggal 27 September 1937. Spesies betina terakhir terdokumentasi tertembak pemburu di hutan Sumberkima, Geroga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kini spesies harimau Bali yang telah diawetkan hanya bisa kamu temukan di Museum Zoology Bogor.